rangkaian mobile, dia itu bergerak, ya jadi dia muter bergerak. Ini bahannya itu terbuat dari kertas ampal. Ya. Nah, kebetulan saya dapat kertas ampal. Saya pakai berikut tasnya, berikut uh, boxnya, itu semua saya pakai untuk bikin hati-hati uh, ini. Jadi ini terbuat e, dari kertas ini, dan dibuat satu per satu. Jadi ada macam-macam ukuran, lalu dirakit. E, Motek-moteknya ini juga dironcek satu per satu. Dikatakan sulit juga tidak, tetapi untuk membuat ini ada tekniknya. Dan yang paling penting itu adalah kesabaran. Karena untuk mencari keseimbangan ini, betul-betul diperlukan kesabaran yang tinggi. Ini di dalamnya saya kasih cube, yang tentu aja kalau bunga itu harus dikasih air, ya. Nah, Jadi dia muter seperti itu. Nah, Valentin ini tentu ee, saya pakai warnanya itu, kebetulan juga dia ada pink-nya, memang agak sedikit unusual ya anpaunya itu warna pink jadi saya lihat begini, wah ini bisa dipakai nih untuk ornamen Valentine. maka buatlah saya ini jadi memang menarik sekali ya ini, tapi buatnya juga cukup memakan waktu ya, tapi uh, seru, asik yuk kita lihat detailnya ini masing-masing masing hati digantung memakai manik-manik yang manik-maniknya diuntai satu persatu ini adalah yang untuk ditaruh bunga dalamnya ada cube nya bunga yang dipakai adalah bunga jinia daun asparagus ada bunga baby rose ada justicia dan ada gomprena jadi cube nya tertutup oleh karton Lalu diisi air, supaya bisa diisi bunga-bunga. Jadi dia bergoyang-goyang mencari keseimbangan kalau ditiup angin yang sangat menarik sekali. Karena goyang-goyangannya itu, jiukam Mobile ini menjadi sangat menarik.